Sejak pandemi ini, banyak banget aktivitas yang harusnya dilakuin di luar rumah, jadi dilakuin di dalam rumah. Salah satunya adalah berolahraga. Bocah cewek ini lagi sendirian di rumah karena orang tuanya itu pada keluar. Biasalah ya, namanya anak kecil pasti nggak bisa diem. Ada aja yang dilakuin. Nah, sambil si bocah ini olahraga, Doi itu juga video callan sama ibunya. Di awal video tuh sama sekali nggak ada yang aneh, Doi bener-bener asik dan enjoy dengan aktivitas aerobiknya. Tapi, di tengah-tengah video tiba-tiba ada sebuah kejadian yang aneh banget. Ada sebuah benda berwarna hitam yang kelempar sendiri dari belakang laptop dan kenceng banget. Bahkan kalian bisa lihat sendiri ya ekspresi bocah ini itu bener-bener bingung. Karena Do itu sama sekali nggak tahu kok bisa kejadian kayak yang tadi. Harusnya kalau emang benda yang tadi itu jatuh karena kesenggol, pastinya nggak mungkin jatuh sampai sejauh itu. Anyway dia itu nggak mikir aneh-aneh dan dia lanjutin lagi aerobik yang tadi. Tapi gak lama kemudian kejadian yang lebih aneh terjadi. Whatever, it's Ada sebuah mangku yang bisa geser sendiri, jatuh ke lantai, bahkan sampai pecah guys. Si bocah cewek ini yang awalnya udah mulai tenang, jadi malah makin panik. Dan abis kejadian itu, Doi langsung kabur masuk ke dalam kamarnya. So, menurut gue aneh banget kalau video yang tadi itu adalah video settingan. Karena kalau melihat dari ekspresi bocahnya itu kayak legit banget. Doi bener benar kaget, ketakutan, dan gak tau apa yang harus dilakuin. Di dapur. So, ada seorang ayah dan anaknya yang lagi masak di dapur. Mereka lagi masak buat makan malam merayakan Hari Thanksgiving. Dan video ini adalah video rekaman dari kamera home security yang dipasang di ruangan dapur mereka. Mereka benar-benar santai dan enjoy, dan mereka nggak expect kalau bakal terjadi hal yang sangat aneh di dekat mereka. Pas mereka lagi asik ngobrol Tiba-tiba ada sebuah botol minuman Yang jatuh sendiri di belakang bocah ini Mungkin kalian gak lihat ya Tapi kalau gua zoom videonya Disitu kelihatan jelas banget Cara botolnya jatuh itu aneh banget menurut gua. Seolah kayak kesenggol Padahal disitu sama sekali nggak ada orang Tapi gua masih penasaran banget Kira-kira nih apa coba yang bisa nyobapin botol itu jatuh kayak di video yang tadi? Ito. So, ada seorang bocah yang tinggal di sebuah rumah di mana rumahnya ini langsung bersebelahan dengan hutan. Dimana kalau pas musim panas, pohon-pohon di hutan itu tuh pada meranggas dan daunnya pada gugur semua, guys. Jadi cuma tinggal batang-batang pohonnya aja. Nah, si bocah ini tuh cerita kalau beberapa waktu yang lalu... Do itu sempat ngareng kameranya dan ngefoto-foto ke arah hutan itu dari jendela kamarnya. Di situ ada sebuah penampakan bayangan hitam yang kayak terbang gitu. Doi sendiri juga nggak tahu itu apaan dan Doi juga bilang kalau foto yang tadi sama sekali nggak diedit. Tapi kalau gue perhatiin, sosoknya tuh mirip banget sama bayangan manusia. Tapi anehnya, di luar ruangan, siang hari yang harusnya terang-benderang, kenapa sosoknya itu warnanya cuman hitam doang. Nggak lama kemudian, Doi itu juga cerita ke temannya yang juga tinggal di sebelah rumahnya. Tapi si temannya ini skeptis dan nggak percaya gitu aja. Jadi si bocah ini coba buat keluar rumah dan langsung ngevideoin ke arah hutan di mana Doi berhasil ngejebrat foto yang tadi. Dan dari kejauhan, Doi berhasil ngerekam sosok yang sama. bye Alright, so you guys, I was recording in the back? I'm recording the front because we at, we saw a trash thing out the window a couple hours ago, and then we tried to find it, but we couldn't. Until so we took a break for a couple hours. And, and now we're starting to see if we can find it. Last time we could that, I'll tell you, that thing was freaky. Last time I saw it was over here, so let's go check it out in the woods. Well, will! Di kejauhan, di balik pepohonan itu... ...ada sebuah bayangan hitam yang kayak jalan di balik batang-batang pohon. Tapi kalian bisa lihat ya, sosoknya itu kayak tinggi banget, men. Kayaknya itu terlalu tinggi ya untuk ukuran manusia. Ada beberapa teori yang bilang mungkin aja... Yang tadi itu adalah sosok Bigfoot Makhluk urban legend yang dipercaya tinggal di hutan-hutan Yang bentuknya itu kayak beruang berwarna hitam Ada juga teori lain yang bilang mungkin aja yang tadi itu cuman orang pakai kostum Atau bisa jadi bocil yang tadi itu cuman halu doang Dan bikin prank atau settingan So gimana menurut kalian? Goosebastor Biasa ya kalau namanya anak kecil, apalagi kalau kakak beradik ada di rumah tuh pasti suka banget bercanda. Nah di video yang berikutnya ini ada kakak beradik yang kayaknya tuh lagi asik banget ngobrol-ngobrol di dapur rumahnya. Nah si kakak ini barusan abis nonton video kartun Ghostbuster, si pemburu hantu. Dan di video itu ada dialognya yang bilang, I ain't scared of no ghost. Atau yang artinya gua gak takut sama setan. Nah, karena iseng, Doi di dapur ngajarin adiknya buat ngomong itu. Jadi, Doi berkali-kali di video ini ngomong, I am scared of no ghost. Dimana adiknya itu kayaknya masih kesusahan banget buat ngomong itu. Tapi, di tengah-tengah video pas mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin mereka lari ketakutan. ada sebuah pintu di ruangan dapur itu yang bisa nutup sendiri dan menurut gua lumayan kenceng ya. Padahal baru aja mereka ngomong I ain't scared of no ghost. Gua nggak takut sama setan. Tapi pas ada pintu yang nutup sendiri tiba-tiba mereka langsung kabur ketakutan. Kalau gua perhatiin dengan seksama sih bisa jadi video yang tadi itu mungkin aja pintunya gerak karena angin. Karena kalau gua perhatiin di atas meja makan disitu ada tanaman dan persis pas pintunya goyang, tanaman ini juga gerak. Bisa jadi, emang ada angin yang kebetulan lewat dan lumayan kencang yang ngebikin pintu yang tadi itu nutup sendiri. Tapi, di video yang berikutnya ada kejadian yang lebih aneh. tiba-tiba ada sebuah kipas angin yang posisinya ada di atas meja makan itu bisa bunyi sendiri dan keras banget bahkan kalau gua zoom dan gua perhatiin kipas angin ini sampai ngeluarin asap seolah kayak ada kabel yang kebakar atau korsleting gitu guys so menurut gua ini fenomena yang aneh banget ya kipas angin yang awalnya gak ada apa-apa bisa kebakar dan korsleting sendiri kayak gitu ini menurut gua fenomena yang gak normal tapi gimana menurut kalian? Apakah kejadian-kejadian yang terjadi di rumah bocil ini itu cuman kebetulan aja atau jangan-jangan yang tadi itu ada hubungannya sama paranormal? Video yang berikutnya ini simple banget tapi menurut gua super duper creepy. Video ini sempat viral banget di TikTok beberapa waktu yang lalu. Di mana video ini adalah video rekaman dari kamera baby cam yang diletakkan di kamar bayi mengarah ke box bayi. Di malam itu bayi ini tuh kayaknya lagi tidur sendirian dan orang tuanya tidur di kamar yang lain. Dan tanpa orang tuanya sadari kayaknya semalam bocil ini ada yang ngajak main dari luar box bayinya. Awalnya gue kira sosok hitam yang tadi tuh bisa jadi cuman barang atau benda-benda lain yang siluetnya tuh mirip kayak gundukan. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah video muncul sepasang mata yang bercahaya dalam kegelapan. Dan matanya tuh kayak ngelihat ke arah bocah ini. Awalnya orang tua bocah ini tuh sama sekali gak sadar sama penampakan yang tadi. Sampai keesokan harinya, mereka baru sadar pas melihat notifikasi yang ada di handphonenya, ada gerakan yang terekam kamera baby cam di box bayinya semalam. Untungnya si dede bayi ini nggak kenapa-kenapa dan doi masih sehat sampai sekarang. So buat kalian yang punya adik bayi nih, atau mungkin rumah kalian ada kamera CCTV, coba deh cek rekaman kamera CCTV kalian. Mungkin ada video yang kayaknya menarik nih buat kita bahas di next video. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.